semuanya di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana cara setting channel YouTube terutama buat kalian youtuber pemula kalian bisa memaksimalkan channel YouTube kalian dengan menyetting kata kunci channel kategori lisensinya tapi sebelum kita mulai videonya kalian subscribe dulu channel aku ya teman-teman. Nah jadi langsung aja kita masuk ke Google Chrome terus kalian ketik di kata pencarian YouTube Studio terus Kalian search Kemudian, kalian pilih yang paling atas YouTube Studio. Kalau kalian masuknya melalui browser atau Google Chrome, nanti tampilannya akan seperti ini. Terus, kalian klik aja logo gear atau menu setelan yang ada di bawah ini. Nah, terus di sini ada setelan umum. Kalian ubah dulu mata uangnya menjadi rupiah Indonesia. Kalian klik aja logo panah yang ada di samping kanan itu. Terus kalian tinggal pilih aja mata uangnya itu IDR rupiah Indonesia kalian klik aja Terus kalau udah kalian klik aja yang di bawah itu menu channel Nah kalian bisa ubah dulu negara domensilinya itu menjadi Indonesia Caranya kalian klik aja logo panah yang ada di samping kanan itu Terus di sini kalian tinggal pilih aja negaranya. Kalau misalkan kalian tinggal di luar negeri, kalian tinggal pilih aja di sini nama negaranya terus sesuaikan dengan mata uangnya ya guys. Nah, karena di sini aku tinggalnya itu di Indonesia, jadi aku pilih aja yang Indonesia. Nah, kalau udah kalian bisa menambahkan kata kunci channel yang ada di bawah sini. Caranya kalian bisa menambahkan nama kalian atau nama channel kalian supaya nanti pas orang ngetik nama kalian, channel kalian itu juga bakalan muncul atau muncul di pencarian YouTube. Karena di sini aku ngebahasnya itu tentang seputar YouTube, jadi di sini aku menambahkan kata kuncinya itu kayak YouTuber pemula, handphone terbaru, cara upload video ke YouTube banyak yang nonton, cara bikin kata kunci channel YouTube. Pokoknya kalian bikin sebanyak mungkin karena di sini tersedia 500 kata. Pokoknya kalian maksimalkan aja. Kalau bisa kalian gunakan semuanya aja. Nah, kalau udah kalian bisa pindah ke menu setelan lanjutan. Nah, terus di sini kalian bisa pilih penontonnya. Kalau misalkan video kalian itu targetnya anak-anak, kalian bisa pilih ya tetapkan channel ini sebagai dibuat untuk anak-anak. Tapi kalau untuk orang dewasa, kalian bisa pilih yang di bawah tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, terus kalian bisa scroll lagi ke bawah. Nanti disitu situ ada menu tautkan akun. Nah, biasanya tuh channel yang belum dimonetisasi itu kita belum bisa menautkan akun karena kita baru bisa daftar Google AdSense itu kalau channel kita itu sudah memenuhi syarat. Terus, di bawah sini ada jumlah subscriber. Kalau misalkan kalian mau menampilkan atau mau kasih lihat jumlah subscriber kalian, kalian tinggal centang aja di sini. Tampilkan jumlah subscriber channel saya, tapi kalau tidak, kalian biarkan aja kosong seperti itu. Nah, kalau udah, kalian pindah ke kelayakan fitur. Terus sini kalian aktifkan fitur-fiturnya yang pertama fitur standar, yang kedua fitur menengah, dan yang ketiga fitur lanjutan. Nah untuk fitur menengah ini aku udah pernah buat video sebelumnya. Kalau misalkan fitur menengahnya itu masih memenuhi syarat, belum aktif seperti ini, maka kalian nggak bakalan bisa untuk mengganti thumbnail kostum atau sampul video kalian. Nah cara untuk mengaktifkannya, kalian bisa klik dulu logo panah yang ada di samping kanan ini. Nah terus di sini ada persyaratan. Untuk mendapatkan fitur menengah syaratnya Fitur default yang aktif Dan verifikasi nomor telepon Jadi kalian bisa verifikasi nomor telepon kalian Kalau sudah selesai kalian bisa lanjut ke default upload Nanti tampilannya akan seperti ini Kalian klik aja setelan lanjutan Terus kalian pilih lisensinya Kalian bisa klik logo panah yang ada di samping kanan itu Nah di sini kalian tinggal pilih aja mau pakai lisensi YouTube standar atau Creative Commons atribusi. Kalau kalian pilih lisensi YouTube standar, video kalian nggak bisa digunakan kembali atau di reupload oleh orang karena video kalian itu dilindungi hak ciptanya oleh YouTube. Jadi kalau ada yang mereupload video kalian mereka akan terkena copyright Nah kalau kalian pilih kreatif komen atribusi video kalian bisa digunakan kembali atau diri orang secara bebas tanpa pelanggaran apapun tapi dengan syarat mereka harus mencantumkan link resmi dari video aslinya Jadi kalian tinggal pilih aja kalian mau pakai yang mana Nah terus kalian pilih kategori di sini kalian tinggal pilih aja caranya kalian klik aja logo panah yang ada di samping kanan itu Nah di sini kalian tinggal pilih aja kategori yang ingin kalian gunakan. Di sini banyak banget pilihannya. Kalau misalkan channel atau video kalian itu ngebahasnya tentang hewan, hiburan ataupun komedi, kalian pilih aja kategorinya sesuai dengan tema video kalian, supaya nanti algoritma YouTube bisa paham tentang tema video yang kita buat. Di sini aku mau pakai yang blog dan orang, kalian klik aja. Terus di bawah sini ada sertifikasi teks. Kalian klik aja logo panah yang ada di samping kanan itu. Terus kalian pilih yang konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Terus di bawah sini ada bahasa video. Kalian tinggal pilih aja caranya kalian klik logo panah yang ada di samping kanan itu. Terus kalian tinggal pilih aja mau pakai bahasa apa. Nah, di sini aku mau pakai bahasa Indonesia. Langsung aja kalian klik yang Indonesia. Nah terus di bawah sini ada menu komentar kalian bisa tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau atau misalkan kalian mau tahan semua komentar untuk ditinjau kalian tinggal klik aja. Nah terus kalian juga bisa menonaktifkan komentar jadi orang tuh nggak bisa sama sekali untuk mengomentari video kalian. Terus kalau misalkan kalian mau menunjukkan jumlah penonton yang menyukai video ini kalian bisa klik aja centang seperti ini. Tapi kalau nggak kalian kau usah isi beren aja kotaknya itu kosong. Nah semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Kalian jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen Jangan lupa juga share ke social media yang kalian punya Thanks for watching